Entah di sini, di Kafe Ikan, balik dari gereja langsung menyalakan satu. Hai, inilah orang rumahku yang cantik. Ay. Ay. Ay seperti <tuk> ini? Ini di sini banyak jenis-jenis ikan, jenis bunga, bunganya cantik-cantik guys. Ini. Itu tempatnya keren. Banyak lebih, lebih lebih. bukan mati nih, kok. Korea, nah, anggaplah saya lagi di Korea ini, di Korea. Saya di Korea guys. Jangan, bunga apa namanya kayak gini? Yuk ya, kita nengok jenis-jenis bunga bunga ini. di gelombang sini kan lah nya keren-keren ah, Hai luarnya emak gelomema begonia, seperti itu. So, Tahu kok nama-nama bunga ini telah di telah kurap cukup uh, Yang terbuka sih bolehlah memanjakan mata, ini jenis hai, ya. hai, goreng ya bebek ya tahu namanya terkait di rumah ini ini agak agak tebal di rumah tuh tadi itu juga itu besar tuh udah pulang kita pulang kita belum ayo pulang yuk di eh, sini lagi nak sini kan ada lagi eh hey. Sini, coba lagi. Pelan-pelan, nanti licin. Dapat. Di sana juga sama itu. Samanya di sana sama di sini karena dibilang gak boleh mandi di sini. Pindah ke sana sama aja nyitu. Apa nyek kayak gitu. Tangkaplah. nya nah Dapat, Dapat tidak? Apa yang enggak tahu? Oh, Dinding hati-hatilah, tak sampai tabrak dinding. as hai, nanti baju bang tuh. Enggak <laughs> longgar kamu <sukur> nih. Aduh. Mama itu Ini sendok be. yeah Ah, pengen -pengen. Jangan lupa like, komen dan Coba. Ah. Papa ah, Kita kembali. Balik-balik Vale de la mamá. Iya, kalau itu mau aliran aliran ya kan masih Harusnya Wow. Ya. Hmm. Madang, Dulu. Dulu. <tose> nah dong <tose> dia tahu Ini kubawa Udah, udah nggak lagi. nggak lagi. lagi. Cepat, Semua kalau orang orang dia kalau orang orang kan kan dia orang ya, <haters> nah, kaya lagi kalau udah main lagi biar baju lagi dia lagi lagi ya, lagi lagi lagi ya, lagi nah, lagi ya. lagi nah, lagi nah. lagi nah, lagi nah, nah, nah. patonya makan de bajo patio ayo udah ya